aja air-air ni. Yang pentingnya Allah Taala firman ha dakwah. Ha suguwe manusia. Manusia ni adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi. Uh, kita kena betul semula deh pemahaman kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Tawakkal ala al-azizir rahim Alladhi yaraaka hina taqum Wa taqallubaka fis sajidin Innahu huwa sami'ul alim Ayat 214 sampai 220 suratul syara Sudah berapa kali kita baca ayat-ayat ini yang pentingnya Allah Taala firman ha dakwah ha segala manusia Manusia ni adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi. Uh, kita kena betul semula dah pemahaman kita. Goletnya orang katanya malaikat manusia, eh, malaikat ni makhluk yang mulia. Tapi dak Sebenarnya manusia itulah Makhluk yang paling mulia sekali yang Allah Ta'ala cipta Sebab manusia ni dia mempunyai Akar, fikir dan nafsu Dia kena duduk belawai dua tu Malaikat yang tak ada nafsu Tak ada lelaki, tak ada perempuan Yang ta'at kepada Allah Semata-mata Tapi jenis manusia ni dan termasuknya jin tapi Allah Taala cerita hal jin tak berapa ayat di dalam quran Cerita hal manusia ni boleh katakan seluruh kampi untuk manusia ni quran Jadi hubung dengan dakwah ataupun seru panggilan manusia ni adanya cara-cara. Sebab manusia ialah lahir daripada perut mak dia dalam ada eh, semua orang tak ada tahu apa sekarang. Ada orang tak soalan. Nabi sendiri pun tak tahu gapo juga ke? Ya, jawab per dia. Nabi sendiri pun tak tahu ilmu, kepandaya, kebijaksanaan. Eh. Tak ada sore pun Nabi lahir, mari, pat, reti selalu. Tak ada. Yang berlakunya hanya mu'jizat. Seperti Nabi Isa AS boleh kecek ketika masa dak du atas dukung mak dia tu pun kecek beberapa jumlah ya maknanya beberapa poyo yang Allah Taala we dia kecek untuk nak we orang yakin katanya dia dilahir tidak ada bapak tapi semua manusia tamachat dia fitrah yang Allah Taala buatnya lahir daripada perut mak kena perah kena we makan kena didik Siapa akan dia besar? Allah Ta'ala akan hendak Nak ujadi Gatu nak ujadi gani tu duduk di Allah Walaupun Rasul sendiri Nabi sendiri pun Dia tak tahu katanya diri dia Akan dilatih jadi seorang Rasul Kecuali supaya Nabi Isa raya, Saya rakyat saat ni Nabi Isa kecek tu Iaitunya ketika dia duduk di atas Dukung mak dia Nabi Isa kata macam mana? Kala inni abdullah Atani al wa ja'alani ja al wa ja'alani wa ja'alani mubarakan kuntu wa awsani bis-salati wa hayya. Ni ayat ni adalah Maryam. Nabi Isa yang Allah Taala waktu duduk di atas dukung mak Rasul-rasul apa otak lagi manusia dididik diproses di, di pembesaran dia tu adalah mengikut supaya dengan orang ramai. Pas tu nak boleh dakwah manusia, nak boleh seru, nak royak, nak didik, nak terbiah, nak apa ni kena guna cara tertentu. Cuba kita gambar eh? Saya nak kita gambar semua diri kita masing-masing. Kita boleh duduk sampai ke hari ni boleh peheh, boleh reti, boleh baca Quran Boleh ngaji, boleh kerja, boleh goto Daripada mana? Kiraklah Kita dilahir daripada ibu bapa kita Dididik Diasuh Kena mengepek, kena kata, kena tu, kena ni Nak boleh besar, nak boleh jadi siapa ke omos Paham, tak tahu beberapa perkara Goto, goto, goni goto Siapa ke duk Radap ni Masa depan, tak ada siapa tahu Nak jadi gapo Boleh jadi orang yang baik Molek-molek Jadi jahat pun ada Orang yang ada jahat-jahat Jadi baik pun ada Sebab masa depan, kita tak tahu Tapi Allah Ta'ala buat manusia ni Seolah-olah katanya Mari lepas di atas muka dunia Adanya Orang yang Duk cium di antara Allah dengan manusia itulah dinamakan rasul. Rasul itulah nabi itulah. Dak royak ajare seru nak wujud semua manusia ni betul cara hidup dia akidah dia pegang dia amalan dia cara witih hidup dia tang hidup dunia akhirat adalah melalui rasul. Sebab tu rasul tiap-tiap orang ni dia ada witih dakwah dia dakwah-dakwah da ni artinya seru panggil rakyat ajari Allah kepada orang ramai taila yuk taila semai rasul tu ya tak suka orang hak menentang orang kelum-kelum orang ya tak suka tapi umumnya manusia ni ada berime ada yang menetel, yang kafir ada yang sokong ada yang menentang sebab itulah Allah tak ada royak di sini wa anzir ashiratakal aqrabin ni kita masuk di dalam ayat yang saya panggil kemarang Kecik hubungan dengan Allah taala suruh nabi dan hak sebenarnya nak suruh umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam iaitu suruh seru dakwah royak ajar didik orang oh, yeah, hak duduk dekat-dekat dulu siapa hak pale dekat dengan kita lah ni ha kita gamar dia tu kalau tok lelaki ya dengan bini dia anak dia Ha. Kalau orang tak ada lelaki, tak ada bining Boleh jadi mak pak dia, adik-beradik dia Anak dia dan sebagainya Nak no, ayat katanya, duduk di dalam keluarga ni Satu benda yang kita kena Kena pakat-pakat kecek Kecek pula, kecek yang boleh Iaitunya, seru, wayak, didik Nak jadi keluarga kita pakat Jadi baju, jadi baik Itulah Allah, wayak katanya Wa anzir asyirataka al-aqrabin dan berilah peringatan serta amarah Kepada siapa tu? Kepada kaum kerabatmu yang dekat Nabi ni dia mula dakwah dengan orang yang dekat sekali Dia tak ada paham perangkat kepada orang ramai orang luar dulu dah. Dia kecek Orang-orang yang dekat dengan dia Keluarga dia, saing dia Warih dia, Alhamdulillah Mari ayat yang ke-215 dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Suruh Nabi itu sendiri tawaduk, rendah diri, jangan kecek kasar, jangan tunjuk kelakuan ego, Lebih terutamanya kepada orang-orang yang beriman. Lepas manusia ini ia perlu Nuk kepada apa? Lemuh-lembut Guna cara kasar tak berjaya Ingatlah Guna keadaan ini Wujudnya Pai tuah dah Kuam runreng Cak mainan masin Kau pun Cari canak kau Kuam samrit kau Ikutlah Cuba kita gambar Kita guna kekasaya Dalam keluarga kita pun Anak bini kita lari ataupun anak bini kita tak kena beci kepada seorang bapak yang guna kekasara. Sebab itulah. Nabi ni Alhamdulillah sebagai contoh teladar yang sangat molek. Nabi katanya khairukum, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahlih. Nabi katanya sebaik-baik kamu. Orang yang paling molek baik sekali dengan keluarga dia. Dengan Anuk, dengan Bining Mu'amalah molek Kecek molek Lemuh-lembuk Nabi apa kata Nabi bukak arti tak kabur Nabi katanya akulah orang yang paling molek sekali Dengan keluarga aku Sebab tu Nabi Alhamdulillah Kalau kita tengok Ulama-ulama dia hipung Perkata'ah e, Bining-Bining Nabi Allah Kasa menarik Perkata'ah e, Bining-Bining Nabi Yang puji Nabi Nabi wakgapa tak dalam umuh Ha. Orang lain tak tahu Orang luar tak tahu Tapi Reng dalam umur Nabi ni Dibuka Tupat hai Oleh bini Nabi Semua tu molek belakang Nabi wak gapa Gatu gani Gatu gani Dalam umur tangga Masya Allah Sebab tu kita semua pun Dalam umur tangga kita Kita kena jadi Kita sebagai contoh Kalau dah nak katanya Bapak Ya Bapak yang misali Contoh kepada anak-anak Ibu, ibu misaliyah kepada anak-anak. Lepas tu, apa tu lagi? Ibu dan bapak ni, jadi orang yang sepakat. Nak kepada kebaikan. Ke. Anak-anak pun jadi berjuruh, jadi molek belakang. Tapi lebih pada tu lagi, ni ha-da'wah ni. Duk kecik ha-da'wah. Iaitunya, siapa yang khijau islah, khijau menyeru ugamu. Hendaklah jagunuh. Yang pertama sekali, ia itunya lemuh-lembut lembut dan akhlak mulia. Jangan kita tunjuk kedai ego kecik, kasar tengok ha tu. nampak katanya kita lebih go tu orang ni kecek nampak tak senonoh dengan orang hak ni tak leh. Tak berjaya kita dakwah, kita kerja Islam kalau sekiranya kita guna kekasaran. Gunakanlah lembut. Kalau kita tengok perkataan wahfid hendaklah kamu rendah. Janah, janah artinya sayap. Mananya? Kalau kita tengok, weh, rendahkanlah sayakmu. Orang ada sayak ke? Tak. Tapi tu, hewan banding katanya, hendaklah kamu rendah diri kamu. Terutamanya kepada orang-orang yang beriman Sebab tu, Nabi ni, Masya Allah, dengan orang Islam, dengan sahabat lah, dia rendah diri. Dia duduk sekali, maka orang duduk atas tanuh, Nabi duduk atas tanuh. Bukan katanya orang duduk atas tanuh. Nabi duduk atas krisi, comel. Akak tangi. Ego, segok. dak. Dia ya, duduk mudah-mudah. Itu -mudah. keadaan Nabi. Allah layak di dalam kerajaan juga. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah. Yang beri kepada Mung Hei Muhammad. Mung lemah-lembuk dengan orang. Okay. Walau kun tafazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau sekiranya Mung kasar, bengih hati, lamfabu min haulik nasyayu ori ramah, akan lari daripadamu. Sebab tu Nabi dia guna lemah-lembut. Kita punlah getul lah juga. Sapa, hijau, ugamu, ceramuh, mengajar, khutbah, tazkirah, semua tuk tuqrubek. Hendaklah kita gunakanlah lemah-lembut. Walaupun nak kasar habis cakap, walaupun nak kata habis cakap, tapi ingat moalik, jangan, jangan, jangan sebut, jangan sebut apo tolah lagi orang guna perkataan eh, yang kasar kesap kesap kesap ni artinya yah dalam ceramah dia dalam gapo dia kata gol gong gong gong ingat molek kita kata kepada orang-orang wallah alam betul tak betul dia orang duk pasal lagi facebook kita beribu kali orang duk round pusing pasal pasal pasal kita orang duk kata kat orang Dosa naik kepala kita walaupun kita tok guru, kita babo, kita ustaz sekalipun. Dosa dia naik semua walaupun kita dak semayel, dosa naik kepala kita. Sebab apa? Sebab kita dak kata kat orang, dak kasar got tu, got orang dan sebagainya. Ha ni kita kena beringat ni. Sebab tu matatan orang nak kejar agama ni kena reti cara dakwah. Dakwah di sini artinya cara mengajar, cara ceramah, cara apa Biada witikan. Orang ada dia pandai, insyaAllah, dia duduk dalam sangkum, molek. Tapi orang tak pandai, dia berasa, diri dia, lebih. Orang lain, tak suka dengan dia. Ha. Orang lain, apa ni? Nampak katanya, bukai, bu, bu, bu. bukai pasal, orang dia duduk nak tu, orang lain, bukai lagu tu. Dia guna kekasannya, apa tahun lagi, saya pergi kepada, sikit lagi, ketua pemimpin, orang jadi punam punamทุกระดับชั้น yang berguna kekasaran bahkan orang jadi pemimpin-pemimpin semua kena berdoa kepada rakyat dia kena berdoa kepada rakyat raja-raja kena berdoa kepada rakyat presiden nayaq ratnamontri menteri, nayaq obato nayaq obaco orang israil tu lah kena berdoa kepada rakyat rakyat kepada Allah taala walaupun aku aku tak ada mengajar ada baca qura'an ada dok baca sunuh go tugas ni tapi orang yang jadi pemimpin-pemimpin ni kena berdoa teriak dia kerja-kerja dia go tugas ni go ni teriak dia di hadapi Allah Taala. Bu jadi air mata titik atas tangis dia tu. Nilih di pipi dia. Sebab apa? Sebab orang kerja Islam ni bukan arti kerja ceramah mengajar menulis khutbah saja ada. Bahkan semua tuk radap sanc Walaupun mu'pah tak ngaji sekalipun. Tapi dia duduk didik. Anak dia pun dikira katanya dia kerja ugamah. Itulah. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَا نِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ inni بَرِئٌ مِّنْ مَا تَعْمَلُونَ Oh ni panjang pula ni. Nah, saya tengok masa. Aku, tak ada masa. Panjang juga ni. فَإِنْ عَصَوْكَ Jika mereka itu pandai ataupun diakar kepada Munghi Muhammad. فَقُ Inni bari umimma ta'amadu. Ini jadi, kalau saya ada ayat saat ini dah, ia akan jadi panjir tajuk dia. Kita tak seru jadi lanjut sangat dengan masa. Maka gambar Dua ayat yang dibaca saat ni untuk jadikan sebagai padume. Cara hidup kita, untuk kita nak seru, nak, nak didik, dan nak duduk sekali, di dalam masyarakat. Gunakanlah lemah-lembut, baik, murah hati, dan dengan hati bersih Insya Allah. Allahuwana, Wassalamualaikum, wa wa wa Warahmatullahi Wabarakatuh.